Akankah terulang lagi Seperti masa yang lalu Di saat kita bercanda eh... Akankah terulang lagi Seperti masa yang lalu di saat kita bertawa Akankah terulang lagi Seperti masa yang lalu Di saat kita bernyanyi